Fama zhannukum birobil alamin Fama mongkote apa zhannukum te persangkaan sirwa kabeh birobil alamin Kelan pengirannya sealam kabeh Itt abad dumnalikani nyembah sirwa kabeh gherahu ing liane Allah Apa buksongko anna usatamni Allah ku truku bakal ninggal sopa Allah Kemen sirwa kabeh bila ikobin kuantapoh sikso Ketika kamu menyembah selain Allah kamu kira kamu nanti tidak dapat sikso lah Ora kok ngono, mestine tetep untuk sikso Wa kaanul anana sapa Ibrahim an-Najjam niku ramal kafe. Boten perbintangan sing ahli astronomi, boten ramal. Fa kharaju. Monggo sobo kaum Ibrahim ila idin maring lebaran kaum kede kaum. Wa ninggal sobo kaum to amahung pangane kaum ing dasnawi tauna ing berhola ne kaum. Za'ammu pada nyangka sobo kaum atabaruka baruka berkah alaihi ing atas ikhlas tuam tuam sing istiaje no Faidar wa ta'am monga nalikane Bali sapa wong akeh ora kalu monga mangan sapa akeh kuwi to Tetes niki sing dadi'no yang dikritik kafir. jadi kaum Nabi Ibrahim munak ape mangan iku panganane didakok pinggire napa? Brolo ben barokah. Engko ana es barjejer brolo dipangan. Nah nek iku ya sirik tenan kuwi dijejeran apa? Dijejeran apa? Brolo. Nek tradisi pesantren kia ini di diwacana kalimat tauhid maneh. Wanita cokelat cocok cocok cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat yang dipertuhankan cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat ada cokelat kiai cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat cokelat jelas keliru Gue nara cocok, murni kurang pegawai ya, tapi mangan itu kok ribet deh. Gue malah, aku nanti ditangkruti, kalian tiang lucu tenan. Karena ada acara tertentu, kan? Baru kan mau layar sol di wassal, ni, kan, ini, oh, itu dengannya mangan, Bapak. Jadi, mereka, <laughs> <tuk> mereka kira <tuk> acara baru mau layar sol. Basalam, terus tersinggung, apa? Mangani metu, eh, terus dianggap dengannya apa? Amin, ya, sauni bunyi, bunyi, ya, ya, bunyi, iya. <tuk> bunyi. Seribet yang usah orang kerajaan serosa debat seribet. jadi sing kafir ya ben kafir sing islam ya ben apa islam sing kritik ya ben kritik ben seru dunia itu ben seru gak ngonor kegiatan kegiatan no. <laughs> memang api aku, aku doa sing kritik ben apa gitu. Ya? Teng dunia itu ben podoh seretan ya dicara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang kritik tapi orang niat gedeng, tapi ben urip uga nyaman be makhluk. Enggak serah nyaman be makhluk. Balik neng Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kalau neng hikamin apa patah, kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit supaya tidak nyaman dengan makhluk? Kemudian balik neng Allah subhanahu wa ta'ala, Setiap balik itu terus kita hanya nyari ridhani Allah Taala. Maka ridho nas truk. Kepengin itu satu cita-cita yang nggak akan kesam sambilan karena tadi bertamu gak mangan-mangan no kesane itu koyo orang tamu amin mangan terus kaya tamu ini kelaparan itu kaya tawani mangan ini bangunnya kelaparan tapi terus eh, no dalil-dalil sing sepihak ngetenuh rapsah di manikis pokoknya kunani kuno itu agama ini sudah nopongkipun pun ngetenuh kumpun melahirkan salah faham karena manusia itu suka Istiqlal berro'yi, suka mengikuti pendapatnya apa, sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa, istiqlal berro'yi, apa, ingin mengikuti pendapat sendiri. Ya tapi itu tadi apa, ya, ya sudah seperti itu. E, beragama itu, jangan ya, anggil gampang, ya. Yes. jelas pastikan nak. Tradisi sekarang sesajen, ninguni sawah, ninguni apa? Kuen arah seneng, yosmuniwa ira seneng. Tapi oh juara nih kafir. Karena dulu yang sampai syirik itu memang dijejeroh berholo. Elingeling, bu? Jelas ya. Wataroko to amalum indah asnam. Asnamu mana, bu? Berholo. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejeroh berhala dan berhala itu diakini sebagai memberi apa barok barokah za'amu at-tabar-ruka'alihimira at kali itu barokah kalau sekarang kan enggak. orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dituhankan juga Allah subhanahu maka kemungkinan kafir itu enggak ada tapi kalau ada yang komentari kurang orang penggawaian ya nyatanya ijo, iya, mesti ribet tapi sing anggap ibadah dia monggo gak cocok sih monggo, monggo ini ki bebas mawon, nah. nak ketemu pengiran gue cocokan, pengiran takoi, ya. bener budi gusti, kulobe niku, ki bener a bener, alam luweake, jadi serano pengaruh eno, ya. makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pengiran Rabakalal yang, saya itu dulu itu heran heran seheran-herannya kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali hanya ngendikan makanan maka Yahudi yau Ibrahim itu tidak Yahudi tidak As itu kan enggak kata pujian yang luar biasa misalnya kayak muji Ruhin ini salah Ruhin itu yura bajingan yura preman kan hebatnya mana mestinya pujian itu kan alim alamah atau wali ini enggak Ruhin itu yura bajingan yura preman Allah muci Ibrahim itu hanya dengan satu kata Ibrahim itu tidak Yahudi juga tidak Nasrani. Dulu saya itu eskal eskal itu janggal kalau dalam bahasa ngaji itu eskal. Tapi lama sekali saya eskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem pernah di Betlehem itu di Hebron ya, Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog karena Ibu Hebron itu kota bersama itu kakinya itu di sinagog kepalanya di masjid. Ishak total di sinago. jadi Dawud King David itu total di sinago artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahimu Yahudi awalah ya Nasroniyah karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi jadi tinggal isma, orang, yang, orang Israel tinggal bilang lo ini lo agamaku Agama Ibrahim, buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yehuda. Makanya ini penting ya, saya itu berkali-kali bilang ya, orang soleh itu ku butuh nok ngawur ya, wong soleh loh, tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak, ujiin anak no, sarah, sarah itu sakit karena orang Yahudi itu lebih perasaan punya Ibrahim, anak wedok itu roto-roto artis-artis ini semua. Sarah sekarang, Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa? Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang pakai. Lama-lama Sarah terus sudah dinding dan Tapi yang disebut Sarah pasti non -muslim. Ya, Daniel. Daniel Yusha, itu pasti non-muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yusha, Yushua itu. Tapi wanita tidak ada anak jenangnya Mesti dikira. Daniel. Itu nama Nabi jadi banyak nama nabi yang di kubu mereka akhirnya kini jenisnya solikin hehehe sebabnya ngono-ngono ini maaf kenang nah agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya pada level kebenaran tentu agama itu hak dan badil tapi pada level sosial itu klaim klaim bahwa ibrahim itu kita Kata orang Islam, kata orang Yahudi, Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani, Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Jerusalem, Hebron terus, Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim harus melewati sinagog tak ceng Nabi Eskakeun yang tengah-tengah sinagoge, Ibrahim lumayan, Sirahen masjid, jadi satu hanya satu bangunan, sama persis di masjid Yerusalem itu masjid Batil Maqdis itu, tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas, itu jangan satu tembok bukan dua tembok, makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu, itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung raja cokus aku tak bantul, bantu, ya, kan? Tidak ada yang seperti itu. <tuh -tuh. Semuanya di titik itu. Itu nak dungo yuk, yuk rungu. Ngungkulon teng tempat tembok ratapan yang Yahudi. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya, Dewi Pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud, para mana, kemulia itu tembok, bintang kecurangan, bahkan kalau ziarah ke sana, kudu maca Allah Yahudi dulu. Nabi Daud, nah di sini ini pentingnya, saya, pentingnya, dengan tanda kutip, pentingnya politik, jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andika Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam di sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswaja ya, tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andekan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin alayubi. Mungkin Ibrahim itu nggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang nggak karena dikuasai dunia internasional itu jen kakinya di sinagog. Ishak malah total. Ishak itu. Yakub malah total. Semua tubuhnya di Sinago, karena Yakob itu nama lainnya siapa? Is Israel. Okay, nama lainnya Yakob siapa? Makanya Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakob pun punya anak namanya Yahuda. Paham okay? makanya Yahuda bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12 yang dulur eh punya dulur li'ab itu dua bunyamin sama siapa Yusuf. Yang bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11 itu sepuluh kan berarti sepuluh pokoknya bongsa itu, itu berapa itu nah itu liat hanya berapa ada liat ada apa sakit makanya saya itu mikir nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke duriah duriah itu komunitas Nabi Ibrahim itu Ismail itu lahirnya di Palestina di Sam dibawa ke Mekah Ismail itu Kemudian ketika Islam, saya ulang lagi. Ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita-kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi. Karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum makamu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ. Yaitu istrinya pernah dibawa ke Sofa dan Marwah. Yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail. Dan itu namanya Abul Arab Jadi Abdul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Sam Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu lalu adnan itu siapa makanya terus diputuskan wa adnanu bilaru ibin indadawil ulu minnasabiyah iladabihi ismaila nisbatuhu wamun tamah lalu pertanyaannya orang yahudi yang di palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? ibrahim dan menduga ibrahim adalah yahudi islam dari ibrahim islam Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus dilayomilki amah kita tentu iman status Ibrahim maka anak ibrahimu Yahudi aw ya malah Nah kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makamnya itu dikuasai Yahudi akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi kiamatnya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom noling Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. paham untuk kita. temen teman rangnohui. Mesti darani Islam, tetapi nah, di makom nona Israel dikemuli bintang kejora. Faham, ya? Faham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Syekh Tidak ngotot kepengen alonor Romawi, maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenang kasil. akhirnya Nabi Ibrahim total yang masjid, ngalihin kono jadi masjid Umar, mereka yang nakalno awal sedurungi solat tindala yugi tapi gak suwe, kalahnya uong Islam, lagi menangnya Rasulullah itu apa? terus kalah mana, terus Aiki jadi kota moderning, dikelola secara internasional dianggap kota tiga nopo, agama, yowes, lah kita is ngimani Quran Wahyu Rasulan dulu bukti fisik, mereka nak bukti fisik, iku beberapa Nabi, Makomening, Israel, sing status nopo tapi nyani, iku ya Lalu Yahudi itu apa? Awas ke arah notaku sementara notaku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama apa nama marga apa nama sekte? Terus orang tugas gak tahu mikir men. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte? Isa roh tahu mikir. Ya satu roh enak jadi Yahudi ku jeneng Wong jeneng Wong itu Yahuda, bin Yaqob bin Ishak bin Ibrahim lalu nama ini ya tetap tauhid tapi pertanyaannya apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah maka sejarah itu sekali sing nulis salah tetap selawasi korbannya yo salam